Hai, jumpa lagi bersama aku, Ardania Channel Terus kayak apa? Dan kali ini kita akan bermain Main bus simulator hampir lupa saya Namanya, tadi ada yang bunyi apa ya itu? Kok kayak bunyi uang? Nah tuh, tuh, tuh Suara apa ya? Apa ini? Apa yang ini loh? Hmm. Kita lanjut aja ya, dah Kamu memiliki kisah yang belum terselesaikan dari Jakarta ke hah? Hmm? Ingin melanjutkan? Lanjutkan apa enggak ya? Enggak lah Enggak Eh <laughs> Eh Oh, yang enggak enggak, enggak, enggak, enggak Ya, ya, ya, ya, ya Hmm, sekarang Jambi Pelembang Lading Lading, lading, lading Ayam tertabrak bis nothing lama sekali menunggu <laughs> eh hey, jangan jatuh lama sekali ananana ah, hmm. tar, tar tar bentar dulu suaranya oke okay. Mng <tuk> ng. Ay ay ay. Ah ah ah ah ah ah. <tuk> Mau jadi lagu Kita cek dulu siapa tahu ada yang bergulung soalnya. Kok ada. Ini loh. <tuk> ada biru biru jalan ini gak ada apa-apa om oh, mungkin harus kesini ayolah paket hmm pikir om di Mmm jangan jangan Tik tak tik tak tik tak Besar banget geruduknya Sampai kaget sumpah Hei Hei Hei hmm. eh. Hei Hei Suara geruduknya dah Ya ampun Ya ampun, Astaghfirullahaladzim ya mulai meloret ntar ya ntar guys meloret nah dah. hmm ya okay, lanjut ini kayaknya aku oke okay. aku balik, dulu ya guys kebalet kebalet Jet lagi, eh, eh, eh, eh, eh, wow, wow, wow, wow, wow, hmm hmm, ini seratus, umum wow, apa? Mm hmm. <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> puter <gbg> Hmm. Hey. <coughs> mm -hmm eh <tuh> <tuh> uh, bersik, bersik, bersik. Mah, mah, mah. kamu kamu udah dengerin kita isi bensin dulu iya seperti biasa menabrak-nabrak adalah kecelakaan maut merap <tuh> Nih, oh, bisa set maksimalmu mulai dari anak, nah, ya kan? Kita tunggu aja, guys. ngisi bensin simba ini, ada mobil. Cuma lewat aja, nggak mengisi bensin. Kenapa kesini coba? Ini eh, banyak banget Nyeeeng kita tunggu aja lah hehehehe hmm hmm hmm hmm Gini nah, nah, nabrak apa tuh? Gak nabrak apa-apa, alhamdulillah gigit. Eh, tadi guys. digis. wow, langsung pusing nih. Ayo, yo, yo, pura-pura pusing pusing pusing udah-udah jangan main-main guys malam master asial gear dadah hmm mundur ya hmm aduh ngelangin banget gak keliatan hmm hmm Hmm, Enak banget, service flying. Eh, aku bawa belasan. Ya, gimana mau nih. Bali ya, sih. pinggir potong, pinggir eh Loh kok gak bisa jeng bercanda, bercanda emang ke loh kok mogok ini? loh loh loh eh kok gak bisa tikung banget aham, boh loh kok kok gak bisa Biasanya bisa, loh kok lis kok gak bisa. Ya hanya yeah, guys, tolong aku, tolong aku, tolong aku, kok <laughs> bisa loh? ini bisa no wadah, seleratus, yang nggak bisa, ini bisa, no <coughs> ini bisa, ini bisa. Boang, bercanda. Gue balap. Wah. Hmm, mampus. Mampus. Emang enak lu. Enak. Biar nurun, <sukur> Tabrak tabrak. Tabrak. ah uh. kue dimakan enak, eh, wih, wih, Ya. Ya. Kenapa ini? Ya, nyelam nang kop. Ya. <tuh> hey. Ngatur, ngatur, gimana ini cara jalannya? Macam jalan kaki, bisanya, heeh, masak ke sini, <tuh> gratis ya. Hmm oh. Hmm Hai Hei, perap Hmm, ayolah Ay. mm, semangat bisa jelawat jalan pintas di belakang enggak ada apa-apa perasaan -apa. apa sih hmm. Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Ah. Ah. Nuh.. Mm -hmm. ah -hmm. MING Allah Aatt apa juga di didodeng didodeng didodeng jog, ada jog ada lagu aku namanya lagu didang <tuh> lagu didang itu kayak gimana coba Hey dayo, yo yo, yo yo. habiskan bensinnya lah <coughs> mm Hmm mm Hmm mm Hmm mm Hmm, mm -hmm. udah amat